Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube selamat datang kembali di channel kali ini kita kedatangan sebuah paket dan kita akan unboxing malam ini Saat beri siapa paket itu yuk kita buka kita kedatangan sebuah paket dari kota malang ya dari kota malang yuk kita buka kita buka kita buka kita buka bosku kita buka paketnya ini ada apa di dalamnya dan Packingannya lumayan aman ya Lumayan aman ya Kayaknya berlapis-lapis di bagian ini Yuk kita buka Wah, kita juga mendapatkan tas kayaknya sini sebelumnya saya kasih bocoran dulu ya kita memesan salah sebuah, eh, sebuah kamera sebuah kamera DSLR yaitu Nikon kamera Nikon dengan tipe D7000 kita dapat tas ini bos kita dapat tas ini sahabat itu. Ini lensa nikor dengan ukuran 1855. Lah. Kayaknya dusnya aja nih, kayaknya dusnya aja nih. Tahu lensanya, lensa. Kita buka dulu juga, kita buka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lensa 18105 mili mm dari Niko Ini sudah ada Ufu eh, belum, belum ada UV nya gitu Belum ada UV nya kita cek semua Katanya si pelapa ini ada bakal jamurnya Iya betul luar dalam ini bakal jamur semua ini. Bakal jamur berarti kita perlu bersihkan dulu ya namanya juga kamera bekas ya. Kamera bekas, kita dapat tele, dapat lensa 18105. 18105. Kenapa saya pilih Nikon? Karena saya memang sebelumnya juga penggemar Nikon ya. Di sini saya juga ada kamera Nikon D70 D60. Jadi saya juga pilih Nikon karena juga sudah ada kamera lensa tele-nya. Tele ini dengan ukuran 70 300. Kalau kita mau konten apa namanya? konten prank sudah cukup mumpuni. Di sini kita juga mendapatkan charger-nya ya, dapat charger ya dapat charger, charger Nikon. Masih segel ya. Terus dapat apa lagi kita? Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini dia. Kita tasnya kita sampingin dulu. Ini dia, kamera idaman saya mulai dulu. D 7100, Nikon D 7100 ini saya dapatkan kamera ini dengan harga yang lumayan murah ya harga lumayan murah tapi menurut pelapaknya di sini sc-nya masih sekitar 14 ribuan sc-nya masih sekitar 14 ribuan dan kameranya masih cukup bagus ya masih cukup bagus cuman di sini ya namanya juga kamera bekas ya guys karetnya masih rapat karetnya masih rapat karetnya masih rapat dan di sini hanya minus pemakaian saja minus pemakaian saja jadi ya beginilah kondisinya kalau kita beli kamera bekas ya guys kita dapatkan harga murah dan mendapatkan harga murah di pelapak Malang di salah satu online shop dengan berikut dengan lensa 18-105 guys Jadi ini kita sudah dapatkan satu paket di sini kondisinya katanya si cuman minus pemakaian saja kita pakai Memori saya dulu Loh, ceket kita pakai memori saya dulu kita coba kita coba dulu kita coba dulu baterainya oh baterainya sudah ada di dalam guys baterainya sudah ada di dalam baterainya lion dua uh berapa nih ya tujuh puluh ah kapasitas 7 volt 1900 mAh seperti ini guys ya? seperti ini. Ya? Ini kita coba dulu kita coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Uh, baterainya sudah mau habis. Nah, di sini cara pasangnya ya. perlu diperhatikan teman-teman. Di sini cara pasangnya. Jadi ada kode titik ini. Kita temukan di sebelah sini, guys. Kita masukkan. Nah ini kita putar berlawanan arah jam sampai bunyi tek berarti lensa sudah masuk eh? saatnya kita coba dulu Baterainya udah kuat, guys. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu, nanti kita baru review. Mungkin cukup sekian dulu video unboxing kamera saya ini. Kamera saya dapatkan dari hasilnya YouTube, guys. Gaji pertama saya di YouTube saya buat beli untuk kamera ini, jadi mudah-mudahan produktif. Mudah-mudahan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak lagi guys Amin, amin Kita cek dulu Mungkin cukup sekian video unboxing dari saya Nanti kita akan review di belakang hari Kamera ini seperti apa Saya juga akan pelajari dulu Kameranya seperti apa Karakternya seperti apa Nah inilah Koleksi saya masih baru dua kamera, satu D7100 dan yang lawas ini D60, Nikon D60. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, guys ya, untuk channel ini agar kami tetap bersemangat untuk berkarya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.